hidup. Kali ini aku mau beli ikan ke penangkaran ikan di Tasikmalaya. Tepatnya berada di Kabupaten Melunjaya Oh iya, cuaca hari ini panas banget. Cocok banget buat beli minum es teh nyegerin. Ayo, siapa di sini yang suka beli es teh nyegerin? Komen di bawah ya, teman-teman. Oke, okay, es tehnya udah aku beli. Sambil minum es teh, kita lanjut sambil liatin kereta api yang panjang banget. Ditemani nastanya, rasanya bener-bener adem. Meskipun cuaca lagi panas, tapi enggak ngebuat semangat kita buat turun ke penangkaran ikannya. Oke, okay, yuk kita lanjut lagi, teman-teman, biar cepet nyampe. Eh, eh, tapi entah kenapa di jalan hari ini nggak seperti biasanya. Rame banget, teman-teman! Padahal bukan hari libur, loh. Biasanya rame tuh hari libur aja. Karena bosen, jadi aku bisa ngeliat ke atas. Ternyata nyaman banget, karena cuacanya sekarang udah nggak sepanas tadi. Awannya juga udah kelihatan mendung, seperti udah mau hujan. Tapi nggak usah khawatir ya, kita udah persiapan jas hujan kok di motor. Nah, yang aku suka dari Tasik tuh banyak sekali hamparan sawah yang hijau. Membuat aku nggak bosen di jalanan. Nah, bentar lagi kita udah mau nyampe nih, teman-teman. Eh, tapi kita kelupaan, nggak bawa uang, jadi kita pergi dulu ke ATM, ya, guys. Nah ini dia kita udah nyampe ke lokasi tujuan. Jadi yuk kita tanya-tanya uh, dulu uh, ke memangnya. Oh ya di sini tuh bukan hanya bawal aja loh teman-teman, tapi ada ikan nila juga, ikan mas dan juga ikan dan juga ikan patin. Nah kali ini kita mau langsung saja membawa, uh, membawa ikan-ikannya ke palkon ya teman-teman. Oh iya teman-teman untuk harganya itu berbeda-beda loh setiap jenis ikan uh, Untuk bawal sendiri itu harganya uh, 500 rupiah, Dan untuk harga patin itu harganya 2000 Sedangkan untuk ikan jaer itu harganya 2500 per ekor Tuh bisa dilihat ya teman-teman harganya 500 rupiah aja per satu ikan bawal jadi karena murah meriah aku mau membeli ikan bawal aja ya teman-teman Oke sekarang kita mau ikan bawalnya uh, sebanyak 400 karena aku mau membeli ikan bawalnya seharga 200 ribu rupiah Nah, ini sekarang kita uh, sedang memproses perhitungan ikan bawal yang udah tadi kita tangkap ya teman-teman ini prosesnya dihitung satu persatu sama si mamangnya nah sekarang ikan yang udah dibeli tadi kita akan memindahkannya ke kolam yang lebih besar Oke, okay guys. Akhirnya kita udah nyampe di kolam ikannya. Yuk, kita pindahkan satu persatu. Kita hitung mulai dari awal. Siapa tahu tadi si Mamangnya ngasih kita bonus, teman-teman. <tik> Wah banyak sekali ikannya teman-teman Nah setelah aku hitung tadi Ternyata sama si mamangnya ikannya dilebihkan Oke okay, segitu aja ya teman-teman Cerita hari ini uh, Next video kita akan ngebahas apa lagi ya teman-teman komen -teman? di bawah ya